Sekarang anak mah menang terus sama orang tua Orang tua mah kalahnya banyak sama anak Betul gak? Orang tua sekarang mah alasannya mah sayang Padahal enggak Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Jika ada satu anak kita Ibu saya saya yakin Ini jamaah yang hadir perempuan Laki-laki yang di sini Ini ahli majelis, Orang yang ahli ibadah Saya yakin insya Allah tapi yang saya khawatirkan, kalau di rumah kita ada yang nggak pakai kerudungan, yang nggak menutup aurat sudah cukup masuknya orang tua kita ke dalam neraka jahanam. Cukup, ibu enak, bapak enak, ibadah hati-hati, anak-anak-anak kita jauh dari Allah hati-hati, tanggung jawab mah seorang bapak. Makanya pak, bu, cuman satu nasehatin, kasih teguran kepada anak-anak kita. Nak, jangan lupa salat, Subuh bangunin. Kalau mau diguyur, guyur. Kalau orang sekarang mah nggak ada yang berani sama anak begitu, begitu diguyur, marah, ngamuk anak, orang tua bisa dibentak-bentak. Sampaikan dengan kelembutan, Nak, jujur kalian enggak ibadah kepada Allah, ini yang tanggung jawab sampai ke akhirat yang namanya orang tua mah nggak pernah mau minta apa-apa sama anak cuma minta di dalam doa robbi hablimino salih mintanya kita punya jadi punya anak tuh anak-anak yang saleh yang saleha yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan anak bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah tergantung orang tuanya kadang orang tua sholat kagak ngaji kagak anak dimadrasahin harapan ini anak bisa hafal Quran kan geblek ...anak ini bisa mencontohkan bagaimana orang tu, orang tua ibadah. Makanya pada di zaman Nabi SAW saat Nabi telah tiada, Nabi telah meninggal dunia... ...sahabat berbondong-bondong, ngedidik anak-anaknya dengan bagaimana caranya. dari umur satu tahun udah dididik untuk ngikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saat dia dewasa aman. Kita, anak umur tiga tahun lagi ngapain, Bu? megang handphone udah lincah banget. Betul enggak? Mana yang ingat sama Allah, umur tiga tahun udah enggak ada. Lihat anak umur dua tahun baru bisa jalan, lihat orang kita, orang tuanya sholat bohong. Kalau tuh anak ngikutin, ngikutin cara ruku, cara sujud. Allahu akbar walaupun dia langsung sujud, enggak pakai ruku. Pengen kita ngeliat anak-anak kayak begitu, contohin di depan mata mereka. Kalau di depan matanya anak orang tuanya ibadah, pasti anak juga ibadah. Ini orang tua kagak, main judi online. Pakong. Togel. Tahu gak Togel? Tolol gelo. Pak. Bapak. Gak ada judi yang menjanjikan gak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Yuk sama-sama yuk di tahun baru ini 1444 Hijriah Bangkit keimanan kita Diangkat dong Dikuatin Saat kita mau ibadahnya kepada Allah Masa hidup kita begini-begini aja Emang mau jalan di tempat kita hidup nggak mau merubah takdir Rubah takdir kita Dengan apa? Ibadah kita ditambah dong Kepada Allah Yang kemarin, tahun kemarin Salat Tuhannya 4, ini tahun ditambah 6 80 12, tambahin Yang tadinya nggak pernah baca Quran Tahun ini ayo kebet Quran itu Buka Walaupun satu ayat Baca Kenapa? Ini ada perubahan Hijrah dari sesuatu yang nggak baik Menjadi yang baik Yang tadinya ahli maksiat Menjadi hamba yang ta'an Inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW Tahun bertambah Umur kita nambah Apa berkurang Kematian kapan aja bisa datang bu, Pak. Kapan aja bisa datang? Nggak nunggu kita siap, mau kagak siap, mati ya mati. Paeh ya paeh. Betul nggak? Yang 60 ada 3 tahun lagi. Lah Nabi meninggal umur berapa? 63. Berarti kan umatnya nggak jauh-jauh meninggalnya sama Nabi. Yang 63 ada. Tinggal cabut sikring. Ayo perubahannya dong harus ada perubahan. Kenapa Bu Pak? Karena ajal nggak nunggu kita siap. Kalau kematian itu sudah waktu yang saat yang tepat, nah di situ tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika ingin melihat seseorang semasa hidupnya baik buruknya lihat bagaimana matinya kata Nabi Shallallahu Alaihi kalau kita kita kan selalu berdoa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusdil kita minta mati dalam keadaan baik ibadah kepada Allah. Kalau kitanya jauh dari ibadah. gak mungkin kita mati dalam keadaan ibadah. Kalau kitanya paling sering bermaksiat. Pasti mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udhu billahi min, Ibu keridoan Allah ada pada suami. Gapai keridoan suami. Gapai keridoan Allah lewat suami. Bapak, bapak punya keridoan juga. Ada sama siapa? Orang tua apa? Datangin orang tua, kasih rezeki Kasih yang baik kepada orang tua Nah tahun ini gak pernah sedekah Mulai tahun yang baru ini Tahun yang lalu gak pernah sedekah Tahun ini mulai dengan sedekah Sedekah yang banyak, yang kemarin 2000 Tahun ini 5000 Bohong kalau gak dikasih perubahan Di dalam kekayaan kehidupan kita Mau kaya gak? Mau kaya gak? Sedekah, kita ini hidup di pancingan Kita dikasih sama Allah Tahu cara mancing, tahu pak. Tahu cara mancing. Ada benangnya, ada kailnya. Betul. Mau dapat ikan gede, mau dapat ikan kecil. Mau gede, mau kecil. Tergantung umpan. Nggak mungkin ikan teri kita tempel jadi umpan ikan paus kemakan. Kata ikan pausnya apa nih Kalau mau dapat umpannya gede, dapatnya pasti gede. Mudah-mudahan deh orang kita, keluarga kita, Allah jaga daripada perbuatan yang gak baik. Ya, rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mewadawar rahmah. Dijauhin dari segala buat bapak, mudah-mudahan Allah ringanin, rezekinya diberkahin rezekinya, rezeki yang halal yang berkah. Yang gak akan pernah menjadi fitnah sampai Yomil kiamah. Sehingga orang tua kita, keluarga kita semua izin daripada Allah makan rezeki yang halal akan membawa kehidupan kita juga menuju jalan yang di Allah. Amin ya Rabbal Saya mau ngajak baca gesidah, mau. Tapi sebelumnya saya mau ngasih amalan dulu. Mau kaya enggak? Saya ada amalan, mau enggak? Mau enggak? Kerja. Lah emang orang mau kaya Apa?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 Dibacanya ya Gani ya Mughni berapa kali empat puluh kali Ya Gani ya Mughni dibaca empat puluh Agenininya dibaca kapan? Per sepuluh kali Ya Gani ya Mughni Ya Gani ya sepuluh kali Agenininya ke ag Setelah itu lanjutin lagi Ya Gani ya Mughni Ya Gani ya Mughni. Setelah sepuluh kali ke 11 kalinya Baca apa Agenininya Sampai kapan? Berarti 40, Apaal ya ghani ya mukni empat puluh, aknininya berapa? Hafal ya? Dibacanya kapan, Bip? Dibacanya kapan? Di tengah-tengah setelah ketip salat Jumat ini besok nih. Ini besok nih Jumat nih. Ketip duduk mau naik ke khutbah kedua itu dibaca. Ya? pas lagi Bilal membaca solawat baca ya gani ya mukni ya gani ya mukni ya gani ya mukni ya gani ya mukni ya gani ya mukni gitu ya bib kalau perempuan bagaimana yakinnya aja jam 12 lewat 15 kalau itu khatib duduk kita yakin baca kalau kedengeran simak kalau kedengeran khatib simak kalau nggak kedengeran yakin aja 12 15 hatip lagi duduk baca ya gani ya mughni, ya gani ya mughni, ya ya, mughni, ya, ya, mughni, ya, ya baca habis itu selesai bib nggak keburu terusin aja terusin aja bib udah keburu naik terusin sampai selesai insya allah allah buka pintu rezeki kita yang banyak yang berkah yang halal amin ya rabbal Alami sebagaimana kami diijazakan oleh guru-guru kami maka malam ini ya ya mukni ini kami ijazakan pula kepada antum semua Allahumma sholli ala Muhammadin fi al-qulubi wa Terima Sekarang kita minta di malam-malam Jumat kita minta kepada Allah. Kita baca doanya Abu Nawas tahu. Ya, mudah-mudahan doa ini terhitung taubat kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan berkah doa ini kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah berikan kita izin untuk kita masuk ke dalam surga-Nya Allah. Ila ilas <Sess> في رداء أحسن ولا كوا ناريل فحب لتابة وقفير ظنوبه. Fainnaka ghafirun Dambil ila Wahai Rabbi Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu ya Allah Tapi sungguh ya Rabb Kami tidak ingin masuk ke dalam neraka mu ya Allah maka dari itu ya Rabb terima taubat kami ini ya Allah Ampuni segala dosa kami ya Allah Jika engkau tidak mengampuni Sungguh kami menjadi hamba yang rugi ya Rabb Ila ila sulil firnausia دان وَغَفِيرُ الذُّنُوبِ فَإِنَّكَ غَافِرٌ ذَنْبٍ والحمد وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ